Siapa? Yeah. Saya penggunaan saya Siti, peminatan saya anak. Kalau dari uh, apa namanya itu pendidikan uh, atau apa gitu ya, saya bersedia. Cuma kan saya saat sekarang uh, saya izin belajar, tentunya uh, saya kerja juga uh, kerja di mesin tetap sama. <tuh -tuh. Oke. Halo, siapa? Oke. Ya, Desi Silvi. Yes. Ayu Bengkulu. Oke. Okay. Okay. Okay. Ini siapa namanya? Ria Japi. Oke. Okay. Siapa namanya, Bu? Hansmartor Hastor. Halo. Siapa namanya? Nuri. Orang tempat asalnya enggak ada. Saya ke sama Bapak ini. Masuk kompetisi waktu itu. Iya. Nama yeah. saya Romi. Oke, okay, terima kasih. Siapa namanya? Ruma. Oke. Okay. Siapa namanya, Kak? Joli Siapa namanya? Siapa namanya? Halo, siapa namanya? Siapa namanya? Pintah Bapak Oke, siapa namanya? Siapa namanya? siapa namanya? siapa namanya Kak? Siapa namanya Kak? Siapa? Namanya Kak? Siapa, namanya Kak? siapa namanya Kak? Oke ya Iya, siapa namanya Kak? Oke okay. Oke okay. okay. <pupuk> oke, okay, siapa namanya? Yes, Newarki siapa namanya? ayo, ayo <laughs> Alek, Alek, Alek, Alek apa <laughs> namanya? Hayati ya oke Emma. oke mas oke siapa namanya? oke okay. mas siapa namanya om? apri <laughs> siapa namanya mas? sis ya, dan sister oke, siapa namanya? siapa? siapa? siapa namanya? oke okay. permisi ada teman udah ya halo, Aden Aden dari Sikok Pagi Duo Sikok Pagi Duo, oke okay. uh, Ando, apa? Sikok Pagi Duo Kombois, konting langsung konting ini Dapat. Dapat. Dayan? Ruten, Dapat. Pak oke, okay, terima kasih Juga kepada sebuah.